Hello everyone, welcome back on channel Max Watch with me, Theo. Well, kali ini aku akan membahas salah satu micro brand best selling kita. Apa itu? Mungkin beberapa dari kalian udah ngerti. Stay tune ya. Yeah, I'm back. Tadi gue bilang gue akan bahas salah satu micro brand best sellingnya kita. Well, kalian, beberapa dari kalian pasti udah tahu ya depannya with letter S aka Spinnaker dan kalau kalian masih ingat kalau kalian subscribe dan nonton channel kita terus berapa waktu lalu kita udah kasih event giveaway untuk Spinaker ya tapi kali ini gue akan mereview salah satu tipe terbarunya mereka ya ini dari Line Rack ya atau mungkin tulisannya W-R-E-C-K atau Wreck ya. Well, um, Wreck itu kalau dalam artian kapal biasanya termasuk uh, Shipwreck ya, artinya kapal karam. Jadi bentuknya distress kayak gini. Salah satu kenapa gue memilih Wreck yang pengen gue bahas, karena pertama kali Spinnaker masuk di kita, Model utamanya mereka selain Breitner itu adalah rack Itu yang paling khas banget Jadi bisa dibilang ya kalau HP ini mungkin termasuk flagship gitu ya Oke okay, gue langsung menuju spesifikasinya ya jadi kalian kan pasti udah penasaran kan speknya apa sih? Wah, oh, oke. Okay. Jadi yang pertama dari diameter case-nya ini kurang lebih 44 mm ya. Jadi pas buat di pergelangan Asian ya. Untuk lak tulaknya itu 50 mm. Tapi untuk ketebalannya di sini dia cuma 13,5 mm. Well, ini menurut gua sih salah satu perkembangan ya dari Spinnaker yang biasanya bikinnya agak tebel-tebel nah sekarang dia udah mulai agak tipis dan untuk case-nya di sini walaupun dia lak 50mm tapi sudah ada shape curvy nya ya jadi kalau gue coba pakai ini udah lebih ergonomis ya atau mungkin nyaman di pergelangan gua yang kecil And then, untuk dialnya ini black ya, atau mungkin untuk julukannya ini namanya barnacle black. Untuk rotating bezelnya itu tetap ya, rotating bezel, unidirectional, 120 klik. Terus di insert bezel ini, dia aluminium ya, dengan painting black, tapi sedikit ada aksen distress ya. Jadi ini bukan cacat or something ya, ini emang sesuai temanya yaitu rack, dialnya juga itu black tapi ada aksen distressnya. Begitu juga di markernya marker sama hands-nya itu juga um, sedikit dibuat, apa ya kalau orang bilang istilahnya patina style ya, karena ini biar terkesan rack banget. Nah terus untuk di talinya nih atau di bands-nya, itu look width-nya itu 22 mm. Nah kalian yang biasanya suka menggunakan ganti strap ini gampang karena ini modelaknya universal, so kalian bisa bebas ganti pakai NATO, pakai Zulu, leather, rubber, anything. Tapi untuk bawaannya sendiri ini gue juga suka sih karena ini stylenya klasik ya. Mungkin kalian udah kenal ya stylenya Jubilee. Cuman biasanya kalau Bracelet kayak gini, locknya kan biasanya trifolded clasp with secure lock ya, tapi kali ini dia nggak pakai secure lock, tapi modelnya butterfly ya, Ini dia, butterfly. Overall sih, seandainya kalian mau ganti strap atau enggak, uh, selera ya, dan untuk teksturnya, paintingnya sendiri, dia ini stainless steel Tapi kalau gue bilang ini bukan sunblast ya Tapi dibikin kayak distress Jadi temanya kayak bener-bener besi gitu aja sih Polish enggak Dibilang made banget juga enggak Brush juga enggak Tapi tetap kayak ada noda-noda distress gitu sih Sesuai dengan temanya sih So far, gue suka Dan yang baru dari Spinnaker ini Untuk di back case, back case nya biasanya kan exhibition Atau see-through ya Kalau yang ini dia udah tertutup rapat ya modelnya, dengan logonya modelnya kayak Z gitu sih atau N, jadinya udah berbeda dibanding yang sebelumnya. Untuk water resistnya sendiri, dia pressure-nya di 200 meter ya, atau 20 atm. Hmm, terus, untuk karena ini modelnya dibuat jam diver, jadinya crownnya sendiri itu juga screw lock. Jadi, kalian kalau misalkan habis setting, jangan lupa setelah setting dikunci lagi crownnya. Oh ya, untuk ke bagian movement, ke bagian movement, kalian udah pasti tahu ini movementnya automatic dengan movement punya Seiko TMI NH35. Jadi kalian udah tahu kalau seandainya ini NH35 pasti buatannya Hatori ya. So, untuk kalian yang searching model model ini namanya adalah SP58911 ya. SP58911 atau mungkin cukup ketik di kotak searchnya nya wreck aja ya. W R A -E C K atau W R A -E C K. wreck Kayak gitu aja, dia pasti udah muncul ya. Terus untuk varian lain, gua juga ada nih salah satu favorite gua. Ini namanya distressed black. Nah, buat kalian yang udah mainan jam pasti tahu dong. Ini mirip jam apa? Dengan insert bezel yang berwarna merah. Untuk spesifikasi sama kayak dia. Hanya aja perbedaannya di sini selain rotating bezelnya yang merah talinya ini dia dari leather ya dan Spinnaker biasanya ciri khas leathernya adalah dengan emboss Spinnaker di sini sama ada tulisan water resistant ya mungkin water resistantnya dalam kadar tertentu ya mungkin kalau seandainya kena air atau apa dia nggak langsung rembes ya jadi nggak langsung rusak permukaan kulitnya, jadi masih sempat langsung dibersihin atau dilap. Oh ya, untuk kaca, untuk kaca dia udah menggunakan sapphire, dan untuk di range harga sendiri, dia masih di sekisaran 2 jutaan, 2,5 sampai 2,8 tergantung variannya ya. So, buat kalian yang biasanya suka Reckless ya, atau suka klam takut jamnya baret atau gimana kebentur, gue rasa model ini paling cocok buat kalian sih, karena temanya "reck". Jadi, kalaupun kebentur juga nggak jadi jelek sih jamnya, karena temanya udah "reck". Ya, jadi, ini aku rekomendasiin buat kalian yang sering aktivitasnya mungkin apa ya, sering ke gores atau mungkin agak outdoor kayak gitu. Ini cocok banget sih buat kalian. Oke itu tadi Spinnaker New Rack ya buat kalian, kalau buat kalian yang udah mau belanja atau yang mungkin udah nungguin tipe ini, ini udah ready di website kita so bisa langsung ke website kita di jamtangan.com atau langsung lewat aplikasi juga bisa, oh ya, aku ingetin buat kalian kalau kemarin kalian ngikutin event giveaway yang kita adain. Kalau mau nungguin ada event-event seperti itu lagi. Jangan lupa subscribe channel kita. Like ya. Karena kita pasti utamain buat yang udah subscribe. Jadi kita mungkin akan rutin buat event-event kayak gitu. Khusus buat kalian. So, sekian dulu ya. Review dari Spinnaker Rack.